Isyar itu adalah Isyar. Itulah Kristian kita jumpa nak apa orang kata nak Uh, menyesatkan umat Islam dengan kata-kata Isya dengan isha tak, pernah berdebat Torosuki di pernah eh nanti dulu saya cakap jangan-jangan si, siler siler jangan siler tanpa memaafkan maafkan saya tak memasuk menyerlah saya, ya, saya tahu saya paham saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu Ya kena, kenal kenallah kalau bicara itu agak pelan supaya <coughs> saya faham. Kalau kalau kamu yeah. bicaranya agak kencang-kencang, saya agak agak bingung nih mau memahaminya. Tapi tak apa-apa loh, saya bisa faham lah setakat nih. Sikit-sikit hmm. paham, sikit-sikit paham. <laughs> ya. Yeah. Oh jam jam enam itu isya, i, jam enam saya ya. Berarti itu pergantian hari, jam, bukan? Jam 6 maghrib, jam 7. magrib ya, maghrib, maghrib. maghrib. Maghrib itu pergantian hari baru. Iya, menjelang. Ya? Oh. Namanya menjelang malam. Menjelang malam namanya. Maghrib menjelang malam. Malam itu ya hmm. isya. Isa. Tengah malam tahajud. Seperti Tengah yang malam uang. itu jam berapa, Ustaz? Hah? Tengah malam jam 2. Jam, bangunnya aja jam 1, jam 2, jam 3. Oh, oh 6, justru ini. bukan? justru bukan jam dua ya Ustadz. Ya, setengah tiga lah. Berduanya. Ya, setengah tiga, oh. bertiga malam, sepertiga malam, sepertiga malam. tiga malam. setelah tiga malam. Oh, tiga malam. Berarti tiga malam. Oh, tiga magrib Oh, tiga malam. Oh, tiga malam. Oh, pelan pelan pelan-pelan janganlah uh, terlalu cepet uh, subuh nah, jangan nggak um, kalau masalah jam setiap ya kota beda-beda bang Pak oh, ya, ya. oh, saya mau bertanya Silahkan. pohon, -pohon Tapi, apa pohon, -pohon apa pohon pohon apa ya dua ranting di setiap ranting ada 30 daun di setiap daun ada lima buah tiga ya. di bawah ya, naungan Dua di bawah naungan matahari. Apa hmm. itu? Itu pertanyaan dari pendeta loh buat buat orang muslim. Loh, saya kurang paham pohon apa maksudnya. <coughs> pohon itu adalah tahun. Ya. 12 ranting itu adalah bulan. 30 hmm. daun itu adalah hari. Hmm. Dan buahnya itu adalah lima buah itu adalah salat lima waktu. Tiga dikerjakan untuk uh, pada malam hari yaitu maghrib isya subuh dua di bawah terik di bawah naungan matahari yaitu zuhur dan asar nah gara-gara pertanyaan itu ditanya balik apa kunci surga pendeta itu tak mau ngaku jangan ya kenapa karena dia tahu kunci surga itu adalah dua kalimat syahadat itu. Hmm. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu hmm. dia menjawab, satu gereja masuk Islam semua. Yo. Itu dia itu terjadi di Amerika. Yo, sayang Saya um, perdengar saya itu. oh itulah. Di, ditanyakan jadi pohon, jadi, po, jadi pohon apa namanya tadi pohon adalah tahun ranting adalah bulan daun tiga puluh daun eh, 30 daun adalah hari, hari. Mm -hmm. nah buahnya itu yang lima, wa, lima waktu sholat mm -hmm. tiga di bawah naungan maghrib subuh dan eh, maghrib isya dan subuh dua di bawah naungan matahari yaitu zuhur dan asar hmm. itu uh, jadi uh, jadi um, pohon metafora ya metaforis figurasi figurasi ya, ya nama perumpamaan figurasi perumpamaan ya, ya. nah, jadi bukan bukan pohon, bukan, <coughs> bukan pohon uh, sebenarnya sebenarnya hanya bukan perumpamaan per itu Pendeta itu kan bertanya kan, ngasih 22 perjawaban, pertanyaan ya kan Sebelum mm -hmm. uh, pemuda muslim ini menjawab, tapi dijawab mm -hmm. Dia bertanya pertama, satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya Empat mm -hmm. yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuh, sampai seterusnya itu, mm -hmm. itu dijawab semua Nah, satu mm -hmm. yang tiada duanya itu apa? Kita lima aja deh Satu yang tiada duanya Enggak ngerti arahnya apa gitu. Satu yang tiada duanya itu ya Tuhan yang Esa, yaitu Sama Allah. Maha Pencipta Alam hmm. Dua yang tiada tiganya, yaitu ketika Allah menciptakan malam, siang dan malam. Hmm. Itu suatu kebesaran untuk manusia. ya hmm. Tiga yang tiada empatnya, hmm. ya ketika Nabi Kaidir bertemu dengan uh, dengan tiga Nabi Musa dan bertemu dengan Kaidir, Kaidir, Kaidir itu, itu men ya? menenggelamkan kapal. Hmm. Nabi Kaidir, Waduh, Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir itu kalau di Kristen apa ya? Nggak tahu, sudah ada. Nabi Khidir itu enggak ada ya di Kristen ya Di Israel juga nggak dia di, di Taurat juga Kalau di Inilah. Kristen namanya juga tambunan Di Kristen juga enggak tambunan. tambunan. Heeh, <laughs> <laughs> Boleh enggak saya ya. tanya kepada <coughs> sebentar, Bang. Saya mau tanya kepada <coughs> ini. Petrus eh, eh, katanya. Sebentar sebentar. Sebentar sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar ini. Maksud saya, oh, okay. ya, silakan, silakan. kalau sebentar, sebentar, saya uh, setakat ini tak elok untuk terima pertanyaan. Nanti jadi ribut. Saya tak, tak buka-buka. Ini oke okay lah bukan pertanyaan. Oke okay, begini, kan begini. Oke. Okay. Saya kan, ini orang tidak ada yang dulu. Orang -orang ini bukan tanya-cita okay, sama kamu saja. Ya, silakan. Tapi ah, oh, izin-izin dulu oh, dengan oh, Ustaz ini. Ustaz yang yang oh, lain oh, bahwa uh, tanya-jawab ini taklah nah, menggiring kita kepada satu percanggahan yang tak elok begitu. Oke, okay, oke, okay, kek okay, form oke okay, begini. Begitu ya, saya jadi yaudah. Sebanyak yang cowok kamu bagus, nggak masalah. <laughs> okay, petro petro Bukan, begini kalau kalau lah sudah ada ni kursus 100 ini tapi tolak tapi diteruskan saya tak tak le berkenan menerima yeah, pencanggaan-ancanggaan okay. ini serili. aku yang begini sini sejajanya yeah. bagi tahu you orang budak kan tu hanya dilahirkan menjelma menjadi manusia cantan, bila mati menjadi tuhan orang Hindu pun sama tu ada dilahirkan yeah menjadi laki-laki bila mati menjadi Tuhan orang Kristen sama Tuhannya dilahirkan menjelma menjadi jantan dan mati katanya menjadi Tuhan aku tersamai yuk kenapa ajaran kamu menciplak ajaran hidup dan Buddha coba dijelaskan uh, mohon izin uh, pada para uh, ustadz yang ada di uh, grup ini apakah saya diperkenankan menjawab dengan baik tetapi saya khawatir nanti jawaban saya akan menjadikan percanggahan yang tak elok bagi kita sesama warga NKRI. Kalau ini... Anda menjawab sesuai dengan pertanyaan, karena ada masalah. Betul, baiklah, baiklah. Setakat ini saya coba uh, memberi jawaban yang yang eh, eh, kiranya bisa difahami eh, oleh pihak-pihak kita. Jadi Buddha itu tidak percaya kepada ada namanya Tuhan. Buddha tidak mengimani adanya Tuhan, tapi mereka mempercayai bahwa segala sesuatu yang menemukan pencerahan itu, itulah yang disebut dengan sang pencerah. Jadi bagi mereka eh, konsep Tuhan itu takde, tapi tidak berarti bahwa mereka tidak beriman. Bagi mereka bahwa alam semesta ini adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Saya tak faham itu uh, lebih detail tentang Buddha dan Hindu Hindu juga tak percaya adanya Tuhan Mereka percaya pada suatu kekuatan yang yang terus secara uh, uh, menyeluruh ada pada segala sesuatu Oleh karena itu tiap-tiap Buddha atau Hindu itu harus berjuang untuk menemukan Tuhan dalam diri mereka masing-masing itu saja yang bisa saya jawab tentang Kristen. Kristen juga tidak percaya bahwa uh, Tuhan ada baru setelah dilahirkan. Bahwa Lord uh, Arab itu adalah penguasa segala sesuatu, penguasa surga dan bumi. Dia bisa bisa hadir dalam rupa apapun yang dia mau, yang disebut yang Teofani. Tetapi dia tidak berubah menjadi makhluk yang dimaksud. Jadi eh, saya pikir setakat ini itu saja yang bisa saya eh, berikan. Apakah Allah, eh, apakah sesembahan yang eh, baru bisa beranak kalau punya istri, apakah punya kelamin? Saya pun tidak paham banget soal itu. Tetapi saya yakin sekali. Banyak nah, apa? Jawab apa ini, Pitro? semua biar kata harga cabai -E di pasar, oli bekas, minyak mereng kok nggak nyambung ini loh. Iya tak apa-apa loh, Saya mencoba mencoba Anda ditanya tadi itu, apakah sama? 22, oh, sama? Udah, gitu Semua, tak Sudah gitu loh. Semua harga lah. pasar, dongkrak, kunci Inggris kok dibawa-bawa? Anda loh. Apa hubungannya? Coba. Iya, saya coba hanya mencoba. Itu namanya nggak menjawab. Itu namanya bikin lagu, tapi lagu nggak laku. Baik, anu lho? baik, baik ustad. Oleh karena itu ada baiknya saya. Ya lanjut yo, lanjut yo, lanjut yo. <laughs> Duduk <laughs> ya. Okay, okay. Bahasa ya, sekejap. Okey okey. tidak yang saya tanyakan ialah kenapa ajaran kalian tu uh, boleh dikatakan hmm. menjiplak atau mencaplok acara-acara sebelumnya, ajaran Hindu dan Buddha. Sama ya. Apa acara-acara kalian tu tak ada orang cakap tak ada beda, tak ada bedanya, ya saja ya. Tuhan dilahirkan, bila mati katanya menjadi sesembahan atau Tuhanlah ya. Dan last ini yang terakhir tu ajaran kalian, orang Kristian. Ya, orang krisis itu sama tuannya dilahirkan menjadi laki-laki dan mati itu katanya menjadi sesembahan atau Tuhan kenapa ajaran kalian itu uh, sama dan serupa boleh dikatakan menjiplak ajaran agama Hindu dan Buddha dan agama agama yang lainnya di Thailand pun sama Thailand pun tuannya dilahirkan ya, menjadi laki-laki uh, Tibet uh, lagi mana uh, Nepal, Vietnam burma tuannya itu dilahirkan semua jadi laki-laki dan bila mati katanya menjadi sembah atau tuhan atau yang kali apa dituankan macam itulah lebih kurang kenapa yang yang terakhir yang asjaga kejar apa Jom, jam, jam. ajaran kalian orang kristian sama tuannya dilahirkan laki-laki dan mati katanya menjadi tuhan atau dituankan disembah-sembah kenapa ajaran kalian yang terakhir